Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Loveforce Di Loveforce Love serta Ressler Loveforce Dimanapun kalian berada Divatifi kembali Hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru Menambahkan channel ini jangan lupa Untuk mendukungnya dengan cara klik like Comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sekitar Leslor tentunya baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya ada kabar spesial yang kita dapatkan kita lihat persahabat ya untuk postingan ini adalah postingan groomsmen dan bridesmennya kakak Billar dan Leslie Kejorak sudah OTW Bandung persahabat ya terlihat di sini di dalam bus ya masya Allah <tuh> mudah-mudahan selamat sampai tujuan untuk para groomsmen dan bridesmen Leslie dan kita lihat gambar berikutnya. Bang Adi Sky juga persahabat ya memposting sebuah postingan di IGS pribadinya Bandung see you Wow tentunya OTW Bandung persahabat ya Mudah-mudahan saja selamat sampai tujuan Doakan yang terbaik untuk mereka juga Yang selalu tentunya mensupport dalam acara pernikahan Dedek Lesti Dan kakak Rizky Bilar dan ke kabar selanjutnya, kita lihat juga di sini ada info penting yang kita dapatkan juga dari Pak Otis. Di akun Instagram pribadinya Pak Otis mengunggah sebuah info kembali, jangan sampai lupa, hajaran sukses Laslar besok Minggu tanggal 5 September 2021 jam 10.30. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai lupa persahabat ya untuk menyaksikan di ANTV standby terus. Tentunya mulai besok acara nguduh mantu Leslar akan segera dimulai, eh, akan live persahabat di ANTV. Mudah-mudahan saja semuanya dilancarkan dan semuanya diberikan kemudahan. Amin, ya robbal alamin. Dan kita lihat dalam sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Pak Otis. Di situ dikatakan hajatan sukses Leslar Minggu 5 September 2021 mulai jam 10.30 waktu Indonesia Barat eksklusif hanya di ANTV youhu ANTV lovers dan Leslar lovers yang ditunggu-tunggu akhirnya datang siapkan diri kamu dari minggu ini kita pantengin puncak hajatan Leslar mulai jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan pindah-pindah channel. Tuh, para sahabat dia diingetin untuk besok jangan pindah-pindah channel, tetap standby terus di Antv. Kita buktikan kekompakan dan kesulitan dari fans sejati Leslar para sahabat. Tentunya untuk pantengin channel Antv menonton acara Munduh Mantu. Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan lancar semuanya dan disukseskan. Dan untuk selanjutnya, kita mendapatkan kabar terbaru juga dari Bang Yudi Revani. Kita lihat, sudah santuy ya. Tentunya, abang-abang dari Kakak Bilar ini sudah. Tentunya sampai di kota Bandung dan lagi santuy Sembari menonton pertandingan sepak bola Yang tepatnya hari ini atau malam ini adalah Persib Bandung Bersahabat ya, bermain tentunya dukungan dari abang-abang ganteng ini persahabat ya untuk mensupport persib nih ya wow. masya allah tabarakallah mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka dan selalu diberikan kebahagiaan amin ya robbal alamin kita lihat ada kalimat kiasan juga yang dituliskan Bismillah waiting tuh persahabat yang dituliskan dalam caption yang tentunya diunggah oleh bang Yudi Revan dan Kita lihat dalam postingan tersebut banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun El Bilar mengatakan, Bismillah ya abangku, love love, hmm, kang Benjol Ed Ben Siku bang. <laughs> Dan kita lihat juga komentar lain diberikan Dari akun rtna.dw.382 Mengatakan Bismillah ya bang Semoga acara besok berjalan dengan lancar Amin Bismillah Semoga besok dilancarkan acaranya Dari puis Doakan selalu untuk kelancaran Acara Ngunduh Mantu Lesti dan Rizky bila Lancarkan dan doakan selalu yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga ada info penting untuk kita semua Kita lihat aja persahabat Bahwa besok tanggal 5 September 2021 Ini Saiful Jamil akan live juga di ATV Ngunduh Mantu Lestler Persahabat ya wow ini kejutan ini tentunya kejutan untuk kita semua bahwa bangsa Saipul Jamil juga akan memeriahkan acara ngunduh Mantu, Lesti, dan Billar Akan standby dari jam setengah dua, jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Doakanlah terbaik saja, mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar dan meriah. Tentunya kita harus tetap kompak.